Runtuhnya gunung akhirnya perlahan berhenti pada saat ini. Tablet batu setinggi seribu kaki sekarang berdiri di puncak gunung. Rona kekuningan kuno pada tablet itu disebabkan oleh sedimentasi selama berabad-abad. Riak yang tidak biasa dan kuno dipancarkan dari tablet batu. Menyebabkan aura terpencil untuk mengisi daerah tersebut. Aura sunyi menyelimuti tanah itu. Seolah-olah warna langit telah berubah kekuningan. Pada saat itu. Banyak yang merasa seolah-olah mereka telah diangkut ke tanah kuno. Ekspresi semua orang tumbuh khusyuk ketika aura sepi menyelimuti udara. Sementara keributan perlahan-lahan mereda. Banyak pasangan yang sangat tertarik dan penuh hormat menatap batu besar itu. Akhirnya terbuka lagi. Wu Dao melihat tablet batu yang jauh lebih besar. Emosi melintas di matanya saat dia bergumam. Sejak Dao Sekte kami menemukan tablet batu ini. Kami memutuskan untuk mendirikan sekte kami di tempat ini. Paula Desolate juga lahir sebagai hasilnya. Ribuan tahun telah berlalu. Namun, hanya sedikit individu yang berhasil memahami kitab suci kesedihan besar, Chen Zen menghela nafas dengan lembut. Orang tua, kamu benar-benar berbicara tanpa basa-basi. The Great Desolation Scripture bukanlah seni bela diri biasa. Jika begitu mudah bagi murid biasa untuk berhasil mempelajarinya. Kekuatan Dao Sekte kita mungkin sudah lama melebihi gerbang Yuan. Seorang pria paruh baya kekar berdiri di samping Chen Zhen tertawa dan mencaci. Orang ini mengenakan jubah hitam. Dan sikapnya sangat luar biasa. Kedua matanya menyapu seperti kilat tersembunyi. Bahkan menyebabkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Dia adalah penguasa saat ini di Sky Hall. Kilei Chen Zhen juga tersenyum ketika mendengar ini. Setelah itu. Dia melirik ke langit dan berkata, Sudah waktunya. Sepertinya Lindung belum tiba. Mata Wu Hao menyapu sebelum berbicara dengan cemberut. Tenang. Bagaimana mungkin anak kecil itu melewatkan acara seperti itu? Chen Zhen tersenyum saat dia menggelengkan kepalanya. Dia berbalik dan menatap Jiang Hao dan tiga murid langsung senior lainnya dari Aula Desolate. Dengan suara yang dalam. Dia berkata, Kalian semua harus mempersiapkan diri kalian. Ingat, jangan memaksakan diri. Seni bela diri ini bergantung pada keberuntungan dan afinitas seseorang dan itu tidak dapat dipaksakan. Petik 2. Dimengerti. Jiang Hao dan tiga lainnya menjawab dengan hormat. Sementara kegembiraan mewarnai wajah mereka. Setelah itu, mereka saling bertukar pandangan ketika tubuh mereka bergegas keluar. Sebelum mendarat di depan loh batu di puncak gunung. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya dari pegunungan di sekitarnya. Ada beberapa batu hijau yang menonjol dari tebing di tempat itu. Batu-batu hijau sehalus cermin. Mereka duduk di atasnya dan mengangkat kepala untuk menatap tablet setinggi seribu kaki. Pada saat ini, perasaan menjadi semut tiba-tiba muncul di hati mereka. Jiang Hao dan tiga lainnya memiliki ekspresi serius saat mereka duduk di batu hijau. Meskipun mereka menyembunyikannya dengan baik, masih ada jejak panik jauh di dalam mata mereka. Itu karena tekanan besar yang diberikan tablet batu besar itu. Setelah Jiang Hao mendarat di depan tablet batu, beberapa kebisingan sekali lagi muncul dari daerah sekitarnya. Segera setelah itu, beberapa orang tampaknya telah menemukan bahwa ada sesuatu yang hilang. Segera, mata mereka mulai menyapu seluruh pegunungan dalam upaya untuk menemukan sosok itu. Orang itu benar-benar hebat. Semua orang selalu menunggunya. Ying Huan, Huan secara alami mengerti siapa yang dicari orang-orang ini. Lin Dong mungkin baru saja bergabung dengan Dao Sekte tetapi reputasinya telah melonjak dengan cepat. Tidak hanya dia mendapatkan hasil yang mengesankan di dasar Sungai Pil, yang bahkan telah melampaui Zhou Tong Senior. Tetapi dia bahkan telah berhasil mempelajari mata iblis yang desolate yang tidak dapat dipelajari oleh Senior Zhou Tong. Selain itu, dia juga terutama bertanggung jawab untuk membawa kembali benih kuno Yuan abadi. Berbagai prestasi ini cukup untuk memungkinkan Lindung menjadi bintang baru yang memesona dalam Dao Sek. Kali ini, semua orang pasti percaya bahwa dialah yang memiliki peluang tertinggi untuk memahami kitab suci kesedihan besar. Prestasinya sebelumnya terlalu luar biasa, kata Ying Xiao Xiao lembut. Oh, Ying Huan Huan kaget ketika dia mendengar ini. Mata besarnya dengan curiga mengawasi Ying Xiao Xiao. Jelas. Dia tidak begitu mengerti arti dibalik kata-katanya. Lin Dong adalah orang yang cukup sombong. Ini adalah sesuatu yang bisa dilihat seseorang sejak dia bergabung dengan Aula Desolate. Dia menggunakan Zhou Tong Senior sebagai patokan. Mata Ying Xiao Xiao menatap tablet batu yang sangat besar sebelum dia perlahan berkata. Sebagai sesama murid dari Aula Desolate. Dia tidak mau melihat jalannya dibayangi oleh sosok itu. Karena itu, dia ingin melampaui senior Zhou Tong. Petik 2. Potensinya dapat peringkat di antara tiga besar dalam Dao Sek saat ini. Kemungkinan pencapaiannya di masa depan akan sangat besar. Namun, keburukan senior yang jenius. Zhou Tong sudah cukup untuk menyebabkan banyak orang jenius merasa rendah diri. Menggunakannya sebagai patokan bukanlah ide yang baik. Jika dia gagal. Dia kemungkinan akan kesulitan mengatasi bayangan itu. Ada beberapa orang yang tidak akan terluka bahkan jika mereka jatuh. Ying Xiao Xiao tertawa getir ketika dia berbicara sampai saat ini. Dia dengan lembut berkata, Lindung bertujuan terlalu tinggi. Aku khawatir jika dia menemui kemunduran. Dia akan berakhir menderita pukulan yang cukup besar. Petik 2 Ketika Ying Huan Huan mendengar kata-kata Ying Xiao Xiao, alisnya sedikit dirajut. Sebelum dia berbicara, kakak perempuan khawatir bahwa Lindung tidak akan pulih dari apakah dia gagal memahami kitab suci kehancuran besar. Tidak akan sejauh tidak pulih dari kemunduran ini. Apa yang telah dia lalui, mungkin jauh melebihi apa yang aku alami. Namun, aku khawatir bahwa kemunduran ini akan memengaruhi ketahanannya. Bagaimanapun, ini adalah perjalanan berlayar yang mulus baginya dalam perjalanan menantang Zou Tong senior ini. Petik 2, Ying Xiao Xiao menggelengkan kepalanya dan berkata, Namun, yang sebelumnya hanyalah tes kecil. Yang sekarang, adalah simpul asli Gordian. Mata cerah Ying Huan Huan berkedip lembut. Dia berpikir sejenak sebelum mengangkat wajahnya yang kecil. Sinar matahari menyinari wajahnya yang sangat indah. Dan dia ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum berbicara. Kakak perempuan, meskipun aku tidak tahu apa yang dialami Lindong, Aku pikir kakak perempuan itu telah meremehkan ketangguhan orang itu. Selain itu, aku belum pernah melihat orang itu takut apapun. Bahkan ketika dia tinggal sendirian untuk memblokir Yao Ling dan iblis segel iblis, aku tidak melihat rasa takut di matanya. Selain itu, aku berpikir bahwa meskipun senior Zhou Tong menikmati reputasi yang lebih besar daripada ayah di dalam hati murid-murid Dao Sek kami, kemungkinan Lindung tidak merasa terlalu hormat. Dia hanya memandang senior Zu Tong sebagai seseorang yang akan dilampaui dalam perjalanannya. Sinar matahari dari langit dipercikan saat dia berbicara, menyinari wajah kecil wanita muda yang murni dan cantik itu. Sebuah lengkungan cahaya membentang di sepanjang dagunya yang putih, membuatnya tampak sangat cantik. Wanita muda pada saat ini juga tampaknya telah mengingat apa yang dikatakan Lindong di celah gunung. Dia hanya tidak bisa membayangkan bagaimana Lindong sudah mengerti bagaimana menyembunyikan kebenciannya seperti ular di jurang dan diam-diam berevolusi. Ketika dia hanya anak laki-laki, yang bahkan lebih muda dari dia saat ini. Setelah bertahan selama bertahun-tahun, ia akhirnya mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membunuh musuhnya, yang pernah dapat dengan mudah menghancurkan keluarga kecilnya. Ying Huan Huan benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana seseorang seperti itu yang memiliki ketahanan yang begitu menakutkan. Pada akhirnya tidak dapat pulih dari apa yang disebut kegagalan ini. Ying Xiao Xiao juga terpana dengan kata-kata Ying Huan Huan. Dia segera menoleh dan menatap wanita muda di sebelahnya. Sesaat kemudian, sudut mulutnya terangkat setengah tersenyum. Dari kelihatannya, kamu sepertinya sangat memikirkannya. Aku hanya berbicara kebenaran, kakak perempuan. Jangan berbicara omong kosong. Wajah Ying Huan Huan memerah saat dia bergumam. Ying Xiao Xiao menolak berkomentar. Dia melanjutkan. Karena kamu sangat memikirkan dia. Mari kita lihat apa yang terjadi. Kali ini, dia menghadapi tekanan yang sangat besar. Seandainya dia gagal memahami tulisan suci. Tidak akan terhindarkan ada gosip. Apakah dia dapat menghindarinya akan sepenuhnya bergantung pada kemampuannya. Petik dua. Mata Ying Xiao Xiao tiba-tiba bergerak setelah suaranya terdengar. Dia berbalik ke arah langit yang jauh dan tersenyum. Dia telah tiba. Swoosh. Tepat setelah suara Ying Xiao Xiao terdengar. Suara angin yang tergesa-gesa tiba-tiba terdengar di kejauhan. Segera. Tatapan di gunung dengan cepat berbalik ke arah itu. Suasana juga berubah panas. Lindong akhirnya tiba. Aku mendapat kesan bahwa dia telah menyerah. Heh, Aku bertanya-tanya apakah dia mampu memahami kitab suci kesedihan besar. Prestasinya sebelumnya hanyalah permainan anak-anak jika dibandingkan dengan senior Zoutong, Yang saat ini benar-benar akan menguji kemampuannya. Petik 2. Betul. Banyak percakapan pribadi menyebar seperti gelombang di antara lautan manusia. Suara angin yang berhembus semakin kencang saat suara-suara menyebar. Beberapa detik kemudian, sesosok manusia berlari di udara dan muncul di langit. Dua pamanku guru, murid ini terlambat. Ketika Lindung muncul di langit, dia awalnya sedikit terpana oleh lautan orang-orang yang padat di pegunungan. Baru setelah itu dia mengangkat kepalanya dan menatap Chen Zhen dan Wu Dao. Suaranya mengandung nada minta maaf. Mem, tidak apa-apa karena kamu membuatnya di sini. Chen Zhen tersenyum mengangguk. Matanya mengandung kilatan saat mereka menyapu Lindong, sebelum mereka tiba-tiba fokus. Dengan matanya, dia secara alami bisa mengatakan bahwa kekuatan lindung telah meningkat cukup besar selama setengah bulan terakhir. Kamu, Chen Zhen bertukar pandang dengan Wu Dao. Mereka bisa melihat kegembiraan dan kejutan di mata satu sama lain. Sejak kamu tiba, kamu harus pergi. Ingat jangan memaksanya, meskipun Great Desolation Scripture sangat kuat. Yang paling penting adalah diri sendiri. Wu Dao melambaikan tangannya dan tertawa. Murid ini akan mengingat nasihatmu. Lin Dong menyeringai dan mengangguk. Setelah itu, dia menoleh untuk melihat tablet desolate yang sangat besar. Dia menghirup udara dalam dan menekan kegembiraan yang melonjak dalam hatinya. Sejak dia bergabung dengan Sekte Dao, hal yang paling dia idam-idamkan adalah Kitab Suci Kesedihan Besar yang terkuat dari empat tulisan suci misterius sekte. Peluang ini akhirnya tiba. Lindong fokus pada grid desolate tablet, sementara tubuhnya bergerak dan melayang. Pada akhirnya, perlahan-lahan mendarat di atas batu hijau. Lindong akhirnya merasakan ki desolate yang luas dan perkasa ketika dia berdiri di depan grid desolate tablet. Ketika dia berdiri di tempat ini, seolah-olah dia telah kembali ke tanah kuno yang luas di masa lalu.